Untuk hidup mandiri dan tidak tergantung pada orang lain ditunjukkan oleh Komunitas Difabel Ampel atau KDA yang bermarkas di Duku Banjarjo Desa Candi, Kecamatan Ampel, Boyolali, Jawa Tengah. Para difabel tersebut dilatih oleh Sardi yang sekaligus sebagai Ketua KDA menjadi teknisi peralatan elektronik yang handal. Setidaknya ada lima orang yang aktif melakukan reparasi barang elektronik di rumah Sardi. Yes, nama perkenalkan nama Sardi, alamat Ben RT 2 RD14, di Satandi, lahan, Dandi, Kecamatan Ampel, Kabupaten Peribadi. Dan di sini saya eh, latar belakang teknisi elektronik, service elektro pertama TV dan di sini saya mempunyai teman-teman di kabel yang kiranya dulu tidak mengenal elektro dan sekarang jadi elektro dan sekarang bekerja di tempat saya sekitar tiga satu tahunan lebih di antaranya ada yang dari pilih lali ada yang dari selatiga ada yang dari Semarang dan hari stand Standby di sini. Dan kami bekerja dari jam 8 pagi sampai sore, sampai jam kepalai minggu tutup. Selebihnya ada yang membuka jasa servis di daerahnya masing-masing atau bekerja di bengkel-bengkel peralatan elektronik. Mereka yang dilatih datang dari Boyolali, Salatiga, dan Semarang untuk meminta ilmu. Berbagai barang elektronik setiap hari diperbaiki di tempat tersebut dengan ongkos yang beragam. Di antaranya TV tabung Rp50.000, TV LED Rp200.000, hingga Rp250.000, DJJ Rp50.000, radio Rp50.000 dan vcd player Rp75.000